Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saat Ibrahim, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mengucapkan mabrak Wanajah, selamat dan sukses, milad yang ke-13, Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 GKP Gresik. Sekolah ini adalah sekolah masa depan sekolah yang akan melahirkan tokoh-tokoh ya, penting dalam konteks ya, membawa Islam ini ke posisi tertinggi kalilah sekaligus juga lihi Ummah Lihimati syhab khidmatin nas yami'an fikuli an ya, berkhidmat pada umat, pada bangsa dan kemanusiaan secara universal di seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari SD inilah akan melesat tokoh-tokoh yang akan menjunjung tinggi agama ini dan memiliki dedikasi untuk seluruhnya, untuk umat, untuk bangsa dan kemanusiaan. Nasrul Minaloa Faton Garib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.